Assalamualaikum guys, sampai jumpa lagi di channel Mister Bungo Podcast. Kali ini saya akan bikin video unboxing alat kaliper digital. Bagaimana bentuknya dan apakah gunanya? Langsung saja kita buka. Thank you. Pakai kotak, guys. Bagus juga, tapi kita belum tahu isi dalamnya bentuknya seperti apa. ada buku manualnya guys, buku panduan. Oh, nah, ini apa? Menurut saya lumayan apa? bagus juga, guys. Karena dari bahan materialnya Kelihatan kokoh Dari perubahan besi Tapi kita belum tahu besi Apa Stainless atau apa Kita belum tahu Ada baterainya, guys. Katanya, "tidak di disini." Kita coba, guys. 15. 57. Oke oh, juga, guys. Oke, okay guys, sampai di sini dulu. Bagus guys. Oke okay, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa jangan lupa di like, komen dan di subscribe juga yang bagi bagi anda yang belum subscribe supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari saya